Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam hormat sahabatku semuanya Jadi sambil makan bakso. Ya, ada yang bertanya Pak, Bapak maju calik nggak sebelum maju? Terus pekatanya perus lambutin juga maju? Iya maju juga caleg kalau Pak Ruslam Buton itu DPR RI di Sulawesi Tenggara kawan kalau saya di DPRD tingkat 2 di Kabupaten Bekasi nah bagi yang satu server dengan kami ya, Ruslam Buton saya kalau selama ini kita sudah teriak ya terkait tentang keadilan terkait tentang kondisi bangsa kita berjuang di luar pemerintahan ternyata uh, sangat efektif memang cuman tidak bisa dieksekusi jadi kita hanya bisa berteriak di luar lapangan ibaratnya gitu karena kita ibarat peremenan bola selama ini kita hanyalah penonton bukan pemain padahal pemain itulah yang menentukan arah bola kemana Nah sekarang ini kita mencoba berjuang di dalam lapangan lewat legislatif. Jadi apa yang kita sudah perjuangkan, apa yang sudah kita eh, inginkan selama ini, ya, mudah-mudahan dengan insya eh, lebih bisa masuk di parlemen. Ya harus lembut masuk parlemen. Saya masuk di di DPRD tingkat dua kabupaten Bekasi. perjuangan biar biar semakin mantap cuman kita sudah menyampaikan kepada sahabatku kita ini maju calek tidak ada duit jadi kalau netizen atau rakyat Indonesia butuh duit dari calek tempatnya bukan pada kami ya kan kami ini semata-mata mau berjuang karena keikhlasan kejujuran amanah itu saja tidak ada yang lain Ya kan, kan ada yang bilang Oh bentuk-bentuknya Dewan Nah ini kawan Untuk menjadi anggota Dewan Wakil rakyat Biar perjuangan kita itu semakin didengar Apa keinginan kita Kalau kita cuma di luar Dia nggak ingin kosong sama mereka itu Yang sekarang lagi berkuasa Di parlemen Dan sebagainya Tapi kalau kita ada di parlemen Dan tidak berubah sikap kita terkait tentang penegakan keadilan hukum ya termasuk yang kita selama ini sebagian besar Indonesia uh, undang-undang apa hukum ya uh, termasuk TK- TK asing yang ada di Indonesia kita hanya bisa berteriak sambil makan bakso kawannya ini saya makan bakso urat namanya kalau Bunda Malang. bakso malang ya saya bakso urat kalau sudah di sini sudah ada bakso malang ntar lagi ada bakso jeneponto bakso apa ya bakso Madura Medan. bakso Medan kalau ini bakso apa ya bakso LBS baik kawan, ya, bantu ya dukung ya jadi, yang di, usus, di Sulawesi Tenggara dukung Buton yang di Bekasi dukung saya, Bunda juga, Mama Sucalik juga dukung kawan biar perjuangan kita semakin terarah, ya kan? Sambil makan baksonya, kawan. Kurang. Kurang sambil guys, sabar ya. Hmm. Kita kasih sambal dulu, ya kan biar biar nampak hasilnya. Kita makan bakso dulu. Demikian kawannya Jadi kami lewat part eh, salah satu partai demokrat, itu Demokrat, ikut partai Demokrat.